Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Perkenalkan, saya Reza Octavia Kali ini saya akan membahas tentang Interpersonal Attraction Nah, sebelumnya Kalian pernah gak sih berpikir Kenapa sih kita bisa suka sama seseorang Kenapa kita bisa tertarik sama seseorang Dan kenapa sih kita ingin mengenal Seorang itu lebih dekat lagi Nah, kalau kalian belum pernah berpikir kenapa dan tidak tahu kenapa, kalian bisa menyaksikan video ini sampai habis. Happy watching! Here we go! Attraction atau ketarikan akan menuntun kita untuk bisa berkomunikasi dengan lebih banyak orang. Nah, yang mana ini merupakan langkah awal yang penting untuk membentuk hubungan interpersonal, termasuk hubungan romantis, persahabatan, atau bahkan keterlibatan kita dalam kelompok. Psikolog sosial Arthur Aron telah menjelaskan bahwa motivasi sentral manusia adalah eksploitasi diri, Yang mana merupakan keinginan kita untuk berbaur dengan orang lain. Sehingga kita bisa memiliki akses pengetahuan, wawasan, pengalaman terhadap orang itu. Dan juga akan memperluas dan memperdalam pengalaman hidup kita sendiri. Oke yang pertama adalah the people connection atau keakraban. Nah di sini orang-orang yang secara kebetulan paling sering kita lihat dan sering kita berinteraksi dengannya akan kemungkinan besar menjadi teman atau bahkan kekasih. Nah kedekatan ini bekerja karena adanya keakraban. Kita biasanya mengasosiasikan perasaan positif dengan hal yang akrab. Nah, semakin sering kita melihat orang itu, maka semakin akrab dan semakin tumbuhlah kedekatan seperti persahabatan. Yang kedua, similarity atau kesamaan. Nah, kedekatan ini meningkatkan keakraban yang mana akan mengarah pada rasa suka. Tapi, lebih dari itu, kita memerlukan suatu hal agar bisa berkembangnya persahabatan atau hubungan romantis. Nah, sesuatu hal ini seringkali adalah kecocokan antara minat, sikap, nilai, latar belakang atau kepribadian kita dengan orang lain. Nah, ketika kita merasa mirip dengan orang lain, itu adalah hal yang penting karena kita terkadang menciptakan keyakinan tentang kesamaan antara diri kita sendiri dan orang lain nah jika seseorang menginginkan hubungan seperti berkomitmen, mereka akan memilih pasangan yang serupa. tapi jika mereka merasakan tingkat komitmen yang rendah, maka mereka mengungkei pasangan yang berbeda pula. ketiga, prinsip love liking, kita suka ketika kita disukai. so, nah faktanya, ketika kita mengetahui bahwa seorang itu menyukai kita akan memicu pertarungan kita pada orang itu. Nah, ketika sangat menyukai, dapat menembus ketidakadanya sama kesamaan. Nah, seberapa kuatkah rasa sukat timbal itu? penelitian, cukup ampuh untuk menetralisir kecenderungan dasar untuk memperhatikan wajah yang men lebih menarik? Yang keempat, ada signal attractiveness untuk tertarik fisik ini mengacu pada fakta bahwa manusia itu memiliki preferensi tentang penampilan fisik seseorang, terutama yang berkaitan dengan wajah dan bentuk tubuh mereka. Nah, beberapa aspek preferensi tempatnya digunakan secara seringkali karena berasal dari standar budaya yang selalu berubah. Nah, selanjutnya, penelitian juga menunjukkan bahwa Tarikan romantis ditentukan oleh ketertarikan fisik. Nah, pada saat awal, -awal berkencan, orang berkencan, orang-orang lebih tertarik pada pasangan yang mereka anggap benar secara fisik. Nah, pria ini, para pria lebih cenderung menghargai daya tarik fisik daripada wanita. Persepsi orang-orang tentang daya tarik fisik mereka juga berperan dalam cinta yang romantis. Nah, the matching hipotesis menegaskan bahwa orang cenderung memilih pasangan yang memiliki tingkat ketertarikan yang sama terhadap dengan bekas sendiri Baiklah, itu tadi penjelasan singkat dari saya tentang bagaimana seseorang memutuskan siapa yang ingin mereka sukai dan siapa yang ingin mereka kenal lebih baik Semoga bermanfaat, mohon maaf apabila ada kesalahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh